Terus kita merokok di depan-depan. Kakak nyakit lagi itu botoh. Doi dalami bobe di dalam. Oh, sayannya di dalam. Boleh, boleh, boleh, Pak. Oh, enggak bisa, Pak. Enggak bisa nah, di dalam Pak, saya, Pak. Oh, ini yang ose, Pak. Di mana cili ini ini ya, Pak? Iya, iya, Pak, benar, Pak. Bober depannya yang ini ya, Pak. Pokoknya yang ceper-ceper, Pak. -ceper, oh, nah, itu, Pak. Wah. wah, ini guys project buat si Rem Project uh, buat si Remus, wah guys. Masalah, wah, ini radio. Ntar. Bentar. Iya, bayang itu Pak bener Pak. Wih gila bener nih, wah project remus gue nih guys. Dan nanti gue bakal agak jalan-jalan di nih pakai si remus gue yang baru nih guys. Soalnya di project gue nih guys sudah ini ngepet gue. Wah gila. Pak sindob. Sindro, Pak. Sindo. <sindruf> ya halo halo halo, halo, halo, halo, halo, halo. Pak, ada partinya mana Pak? Enggak tahu tuh. Enggak tahu tuh. Gimana nanti aja Pak. Ya, yang aku... Pak mekaniknya mana nih? Bapak mekanik? Itu tuh mekaniknya itu tuh, tuh lagi mobil. Bentar Ini itu, mobil. saya dulu bentar ya. Ini saya dulu bentar ya. Oke. Itu mobil baru saya lihat dong ini saya enggak kalah, paman, sama paman, kalah sama polisi oh halo pak, remus remus pak paman, remus remus pak oh impor pak enggak di pdm pdm wih bapak keren nih mobilnya nih. mobil apa nih pak hancurin aja pak mobil ini nih curi nih oh, wah keren banget nih hancurin aja nih mobilnya nih wah gila hmm. pak wah anjing, ini mobil Epo keren banget pak, Gajang, pak. <laughs> bapak hancurin mobil saya, saya juga bisa menghancur. Aduh, aduh aduh sorry sorry dicoba tuh wah boleh, oh, coba, udah. Coba. udah rata kanan belum pak? udah lah anjing oh, oke okay. ya, Pak santai dong pak, jangan pakai anjing loh Eh mekanik kasar bener nih mekanik Pak. Bapak-bapak ini ini mekanik Pak pakai anjing Pak. Coba Pak. Ah gila nih Pak. Harus nyobain ditebak pakai karbin Pak. Kalau enggak di granat Pak ini begalnya Pak. Kok bapak ada mekanik anjing sih Pak? Bapak tadi bilang ke anjing ke saya loh. Ini saya bayar loh. Bangsat kau anjing. Kok. Nanti nanti wife lagi sama gua loh. Bangsat. Pak itu Pak saya Pak. Ini Pak berarti kanan, pak. harus ini ya, Pak? Apa? Apa? Eh, harus di ke garasiin dulu atau gimana Pak? Biar eh, Masukin garasiin dulu, masukin garasi. Aduh aduh. aduh. <laughs> Letoy banget, pantan kali ya Masuk sini coba. Iya, iya, Pak. Oke. Pak. Boleh tahu, Pak? Bapak punya makanan enggak, okay. bapak. bapak? Saya lapor Pak. Enggak, Pak. Buat Bapak enggak? <coughs> tuh makanan tuh, Pak. Mbak party, Pak. Ah, lapar sini. harus ayam, Pak? Tolong lele? Udah saya masukin ke nasi dulu, Pak ya. Dewa, sok-sok. Ini saya ada ayam sedikit, sini harus di packing, jadi nanti gue malam ke tempat pabrik ayam. Kalau ada yang mau, silahkan ke pabrik ayam. <San> 두아 <laughs> 두아 <do>, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <tuk> <tuk> wih, wih, wih, wih. Wih. Bapak mekanik itu agak ngeselin, Pak. Berani-beraninya sama saya itu Bapak mekanik kok oh, parah ya. <tuk> Mekaniknya kemana Pak? Ya Pak, saya duluan. Apa gimana? Pak. Waduh, jangan Pak. Saya mau ke garasi dulu Pak. Bener Pak. Saya mau ke garasi. Apa urusan apa? Ya nanti juga dia Pak. Struk ringan Pak nih Pak. Oh Panggil MS Pak. Panggil MS Pak. Wah. Wah saya mau ke itu dulu pak Wah gila pak Wah gila nih mantap si Remus. Oke okay, kita tes kecepatan emang agak lambat sih di, gitu. Cuman emang wah keren banget sih ini modifannya Eh, setelah jalan bang buat buat harbor ini menadapnya. Sini, wah mantap lihat, guys! Wah, lebarnya, guys! Wah, nyaman sih, ini gua pakai ini. Lihat, Sur, guys. Ini guys Oh ini untuk kecepatan sih emang agak kurang tapi ini untuk wah modifikasi luar nih keren sih ini kecepatan gue tadi lihat ya, nyampe cuman sampai 130-an halo halo guys gimana guys masuk radio ini mau moni ini nyantai orang oh boleh boleh Kupul boleh upul di Grove Street Grove Street oke okay, siap siap siap siap siap oke okay. naik motor ya naik motor oke okay, oke okay. ya, boleh, boleh boleh boleh gue gue naik motor sekarang. naik Grove di Grove Street bukan di motor kan di Grove Street oh oke okay, oke okay, oke okay. siap siap gue otw Grove Street sekarang oke okay. masuk radio jangan lupa oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Oh, di GS, eh, guys. Apa? Teraka. kok di GS, katanya aku beli GS. GS, guys semua. Aku melamun dulu ya. Ada aku, Bos. Oke, ER